Ya, mainan. Nah, mainan baru ini remo, udah dibukain Kalau ini telur. Tidak. Tidak. Tidak, tidak dibuka. Ini paling Ini telur isinya Doraemon. Sekarang kita unboxing. Ya, dan, ini apa bang? ini apa ini apa ini? ini ini makang makang ini ini panos panos ini dan ini ameng ameng ini buruk buruk ini? ameng dia tahu semua guys ini, ini ini dan ini jatanya juga Oh, harus oh, mencetanya? iya dan okay. ini juga ini ini apa ini? Nih, dari nih, buat, mm, ini dari nah, ini walaupun enggak boleh diselang. Ini. Kalau ini jaring. Ini ini apa namanya? Sini dong. Sini, sini dong. Ya. Nah. So, ini dong. Ini ini silo. Ya. Kalau ini apa, Bang? Ini. Ini